John Winston Lennon, seorang musisi dan pendiri dari grup musik paling berpengaruh di dunia asal Inggris The Beatles, John Lennon lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 9 Oktober tahun 1940. Ia tewas ditembak oleh seseorang yang bernama Mark David Chapman. Alasan dari penembakan tersebut karena David Chapman terobsesi menjadi orang terkenal. Penembakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Desember tahun 1980, di lorong pintu masuk apartemen The Dakota, New York, Amerika Serikat. Saat penembakan terjadi, Lennon baru saja kembali dari Record Plant Studio dengan ditemani istrinya Yoko Ono. David Chapman sendiri sebenarnya adalah penggemar dari The Beatles.